Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua dan di video ini kita masuk ke catatan belajar kita yang ketujuh. Modul tujuh berjudul Auto Scaling in Cloud Environment tujuannya mengeksplorasi tentang fungsi automatic scaling dan penggunaan launch template serta mempelajari cara monitoring auto scaling group. Nanti kita juga akan mengerjakan lab tujuh creating launch template and auto scaling group. Beberapa teknologi terminologi, yang pertama Automatic Scaling. Layanan Automatic Scaling memantau aplikasi kita dan menyesuaikan kapasitas secara otomatis untuk mempertahankan kinerja yang stabil dan dapat diprediksi dengan biaya serendah mungkin. Istilah scaling berarti instant baru dapat dibuat sesuai kebutuhan, bergantung pada network traffic atau instant yang ada dapat ditambah dengan storage tambahan atau compute power untuk menangani peningkatan network traffic. Yang berikutnya adalah fleet, single instant atau sekelompok instant, lalu launch template, ini menentukan informasi konfigurasi instant, lalu scale out, tambahkan Amazon EC2 Instant sesuai kebutuhan untuk merespon permintaan, dan scale in, berarti menghapus EC2 Instant saat ada pengurangan permintaan. Amazon EC2 Auto Scaling membantu menjaga ketersediaan aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menambah atau menghapus EC2 instance sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Pengguna dapat menggunakan fitur management fleet dari Amazon EC2 Auto Scaling untuk menjaga kesehatan dan ketersediaan fleet. Dapat juga menggunakan fitur dynamic dan predictive scaling dari Amazon EC2 Auto Scaling untuk menambah atau menghapus EC2 instance. Dynamic Scaling merespon perubahan permintaan, dan Predictive Scaling secara otomatis menjadwalkan jumlah isi to instant yang tepat berdasarkan permintaan yang diprediksi. Dynamic Scaling dan Predictive Scaling dapat digunakan bersama untuk menskalakan lebih cepat. Amazon isi to auto-scaling dapat mendeteksi saat instance tidak sehat, menghentikannya, dan menggantinya dengan yang baru. Amazon EC2 Auto scaling membantu memastikan bahwa aplikasi kita selalu memiliki jumlah daya komputasi yang tepat dan secara proaktif menyediakan kapasitas dengan Predictive Scaling. Amazon EC2 Auto scaling menambah instance hanya jika diperlukan dan dapat menskalakan seluruh opsi pembelian untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya. User dapat menjalankan satu atau ribuan EC2 Instant. User dapat menggunakan Amazon EC2 Auto Scaling untuk mendeteksi EC2 Instant yang terganggu dan aplikasi yang tidak sehat, dan mengganti Instant tanpa intervensi langsung. Ini membantu memastikan bahwa aplikasi mendapatkan kapasitas komputasi yang diharapkan. Amazon EC2 Auto Scaling akan menjalankan tiga fungsi utama untuk mengotomatisasi manajemen fleet untuk EC2 Instant. Yang pertama, Amazon EC2 Auto Scaling membantu memastikan bahwa aplikasi kita dapat menerima trafik dan bahwa EC2 Instant berfungsi dengan benar. Amazon EC2 Auto Scaling secara berkala melakukan pemeriksaan kondisi untuk mengidentifikasi setiap Instant yang tidak sehat. Yang kedua, ketika Instant yang mengalami gangguan gagal dalam pemeriksaan kesehatan, Amazon EC2 Auto Scaling secara otomatis menghentikannya dan menggantikannya dengan yang baru. Artinya kita tidak perlu merespons secara manual saat instan perlu diganti. Yang ketiga, Amazon EC2 Auto Scaling dapat secara otomatis menyeimbangkan instan di seluruh zona dan selalu meluncurkan instan baru sehingga instan tersebut diseimbangkan antar zona secara merata di seluruh fleet kita. Load balancing mendistribusikan beban ke seluruh instan yang ada, sedangkan auto scaling membuat atau menghapus instan berdasarkan permintaan. Selanjutnya AWS Auto Scaling Feature Yang pertama AWS Auto Scaling Scan dan secara otomatis menemukan sumber daya cloud yang dapat disekalakan yang mendasari aplikasi sehingga tidak perlu mengidentifikasi sumber daya ini secara manual satu persatu satu melalui antarmuka layanan individual Yang kedua menggunakan AWS Auto Scaling user dapat memilih salah satu dari tiga predefined optimization strategy yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya atau menyeimbangkan keduanya. Jika diinginkan, pengguna dapat menetapkan target penggunaan sumber daya mereka sendiri, menggunakan strategi penskalaan pilihan mereka. AWS Auto Scaling akan membuat kebijakan penskalaan untuk setiap sumber daya. Yang ketiga, AWS Auto Scaling terus menghitung penyesuaian scaling yang sesuai dan segera menambahkan dan menghapuskan kapasitas sesuai kebutuhan, untuk mempertahankan metrik sesuai target. AWS Target Tracking Scaling Policy mengoptimalkan sendiri dan mempelajari load pattern aktual untuk meminimalkan fluktuasi kapasitas sumber daya. Ini menghasilkan penskalaan yang lebih halus dan lebih cerdas, dan pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka butuhkan. Berikutnya tentang launch template. Launch template serupa dengan launch configuration karena menentukan informasi konfigurasi instant termasuk adalah ID Amazon mesin Image, jenis Instant, Key Pair, Security Group, dan parameter lain yang digunakan untuk meluncurkan EC2 Instant. Dengan pembuatan versi, user dapat membuat subset dari kumpulan parameter lengkap dan kemudian menggunakannya kembali untuk membuat template lain atau versi template. Misalnya, pengguna dapat membuat template default yang menentukan parameter konfigurasi umum seperti tag atau konfigurasi jaringan dan mengizinkan parameter lain untuk ditentukan sebagai bagian dari versi lain dari template yang sama. Demikianlah pembahasan untuk modul 7, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.